Tak lepas dari aura mewah dengan lampu berukuran besar yang menyeruak hingga ke samping bodinya menyampaikan elegannya. Untuk body body pun masih sangat bagus sekali mulus tidak bakal seksiden maupun banjir.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 untuk door trimnya rapi bagus elegan dipadu dengan tuten color black glossy segaris menambah kesan elegan pengaturan sudah electric mirror dan reflektable power window lock dan power autos di tempat sisi Untuk cup holder, cukup banyak ya, dilengkapi dengan port outlet dan soket USB. Retrogasi, fix standar buku servis tersedia. Ini platannya, plat A daerah Kabupaten Tangerang. Pajaknya pun masih sangat panjang 3.200 per tahunnya Untuk pengaturan AC Maupun interiornya Sangat bagus sekali ya Kesannya elegan banget Head unit di tengah, di atas head unit terdapat belaborasi Yang cukup besar menambah kesejukan dan kenyamanan buat pengemudi dan penumpang Untuk kilometernya pun masih sangat rendah Kilometernya di 29.000 Sini supervisor dilengkapi dengan vanity mirror di kedua sisinya pecah spion belakang sudah ada in dan juga sabuk pengamannya sudah edit. dan juga untuk di setir edik eh, interior kabin kemudi terdapat handrest ya handrest nya fix nah, seperti ini terdapat Rap penyimpanan terbuka cukup bagus terbuka di bagasi jadi eh, interior belakang mesinnya 1500 cc ya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 penampilan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi saya tutup ya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sukses selalu